you <laughs> be menerima materi pelajaran, insyaallah Allah akan senantiasa memberikan kita menjadi siswa yang cerdas. Karena kita juga bersih. Karena orang bersih itu pikirannya juga bagus, gampang menerima materi pelajaran. Ya baik. Sampai jumpa di Dijelaskan supaya Nanti kalau ada pertanyaan dikasih Kan udah dijawab Karena memang perhatiannya Sama pelajaran Sesudah yang eh, Akhirnya tadi, yang dilihat di, di video Itu artinya Anak-anak sudah memahami Itu namanya Bacang saat ya Sudah tahu ya Bacang saat. Karena tadi kan sudah ditayangkan, jadi pasti ya, makanya sudah ada yang menghafal bacaan. Coba siapa-siapa saja di sini sudah menghafal bacaan agak tangan. Siapa lagi? Siapa? Bagaimana yang lainnya Siap untuk belajar menghafal? Oh ini rati, kan ikut. kita Ya, itu. Mulai dari doa Kita coba kita mulai. besar lah. suaranya dikasih besar supaya teman-teman pada mendengarnya ya lanjut alfa mau baca Dengan selesai ya Ibu tanya, -tanya.